Halo Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Mas Guru Nusantara Apa kabar pagi ini Harapannya semoga Bapak Ibu semua Selalu dalam keadaan sehat dijauhkan dari bencana Dan Bapak Ibu Diberikan rezeki yang melimpah Amin amin ya robbal Alamin Oke Bapak Ibu Di video kali ini hari Minggu Tanggal 20 Januari tahun 2022 saya akan berbagi informasi nih Bapak Ibu tentang berapa sih eh, gaji P3K tahun 2001. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang baru saja lolos tes P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, untuk tahun 2022 ini Bapak Ibu menerima gaji berapa dan Banyaknya berapa bulan? Oke, okay, Bapak Ibu, yuk simak video berikut. Namun, sebelum Bapak Ibu menyimak video dari kami yang baru, menemukan video kami ini, silahkan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe, comment, dan like agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ya Bapak Ibu! Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang gaji PPK Guru tahun 2021 yang dialokasikan dari DAU tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi gaji yang disiapkan untuk Bapak Ibu Guru Honorer yang lulus pada PPK tahun 2001 dan nanti di tahun 2022. Bapak Ibu akan mendapatkan gaji selama 14 bulan Bapak Ibu. Nah, 14 bulan itu apa saja? Yang 12 bulan itu gaji bulanan mulai dari Januari dan Desember. Kemudian yang THR ini adalah tunjangan hari raya Bapak Ibu. Dan setelah selain THR Bapak Ibu juga nanti akan menerima gaji ke-13. Jadi 12 bulan dan bulan Januari sampai Desember kemudian ada THR dan ada gaji ke-13 Nah totalnya dalam satu tahun nanti Bapak Ibu guru PPK ini menerima gaji kurang lebih selama 14 bulan <tuh> baik Bapak Ibu langsung saja silakan Bapak Ibu simak informasi ini kami kutip dari berita yang mana yang bersumber dari situs media pendidikan bahwasanya berita ini diberitakan anggaran gaji P3K guru tahun 2021 ternyata sudah dialokasikan dalam alokasi dana umum atau DAU Bapak Ibu di tahun 2022. Jadi untuk P3K tahun 2021 yang sudah lulus kemarin Dan saat ini sedang pemberkasan, Itu nanti Bapak Ibu akan menerima gaji Yang dianggarkan dari dana alokasi umum Bapak Ibu Nah, melalui Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Atau Kemen Ristek Bapak Iwan Sahril menjelaskan bahwa gaji yang akan diterima oleh para peserta yang lolos P3K 2021 sudah dialokasikan dalam daun tahun 2022 Bapak Ibu nah kemudian gaji yang nantinya diterima yakni selama 14 bulan gaji dan termasuk tunjangan hari raya atau THR kemudian juga mendapatkan gaji ke-13. Jadi yang dimaksud 14 bulan itu termasuk THR dan gaji 13 Bapak Ibu. Ini selamat bagi Bapak Ibu. Ya sudah lulus baik yang lulus PT 1 maupun tahap Kemudian Bapak Ibu, anggaran tersebut sudah dipersiapkan lengkap dengan THR dan gaji ke-13 yang telah dialokasikan dalam tahun 2022 jadi gaji Bapak Ibu calon P3K itu sudah disiapkan Bapak Ibu nah, Pak Iwan mengatakan mengungkapkan hal terkait gaji P3K Guru tahun 2021 pada rapat Komisi kerja di Komisi 10 jadi P3K Guru Tahun 2021 ini sudah diberikan anggarannya, pakai gajinya termasuk THR dan gaji ke-13. Penggajian terhitung Januari tahun 2022, kata Dirjen Iwan dalam kerja komisi 10 DPR RI pada hari Rabu 19 Januari tahun 2022. Nah. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa gaji PPK Guru tahun 2021 ini ini sudah disiapkan Bapak Ibu Penggajiannya kata Pak Iwan Saharil ini adalah terhitung mulai Januari tahun 2022 Nah ini semoga menjadi kenyataan Bapak Ibu karena Bapak Iwan sahabat juga sudah mengatakan pada saat rapat dengan komisi 10 yang mana penggajiannya terhitung mulai Januari 2022 artinya apa Bapak Ibu ini semoga jika nanti Bapak Ibu yang lulus P3 ke tahap 1 tahap 2 benar-benar mendapatkan SK Dita di bulan Maret tahun 2022 harapannya nanti Bapak Ibu dapat raperlan mulai Januari sampai bulan Maret nah harap sedemikian Bapak Ibu tapi di kenyataannya besok kita tidak tahu kita menunggu informasi yang lebih valid dari para pemangku kebijakan Kemudian, bapak ibu, untuk tahun 2022 ini juga tidak hanya diperhitungkan untuk PKG 2021 saja, bapak ibu. Namun juga untuk gaji pokok aparatur sipil negara ASN daerah, sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan kepegawaian. Sedangkan untuk gaji pokok PPK Guru tahun 2021 Juga telah dialokasikan untuk tahun 2022 juga Nah kebutuhan gaji pokok PPK Guru tahun 2022 Sudah dialokasikan tiga bulan gaji Ucapnya Nah ini ucapnya Pak Ewan Saharil Nah artinya Bapak Ibu yang masih menjadi pertanyaan saya Ini kebutuhan gaji pokok PPK guru Di tahun 2022 Sudah dialokasikan 3 bulan gaji Bapak Ibu Nah jadi Bapak Ibu Saya dapat mengambil kesimpulan Ternyata Yang mendapatkan gaji yang terhitung Mulai Januari ini Ini adalah guru PPK Yang sudah lulus tahun lalu Bapak Ibu jadi yang mendapatkan penggajian terhitung mulai Januari 2020 2022 ini adalah PPK yang sudah diangkat pada angkatan pertama Bapak Ibu nah jadi untuk PPK yang angkatan tahap kedua ini atau yang tahun 2021 ini, ini nanti kemungkinan Bapak Ibu akan mendapatkan gaji tiga bulan gaji saja di tahun 2022 ini. Nah, tiga bulan ini pada bulan apa Bapak Ibu? Karena ini kan disampaikan oleh Pak Iwan Sahril bahwa kebutuhan gaji pokok PPK guru tahun 2022. Nah, ini artinya Bapak Ibu yang lulus p 3 k tahun 2021 baik angkatan 1 ataupun dua bisa jadi angkatan 3 nah ini nanti Bapak Ibu dialokasikan tiga bulan gaji dalam tahun 2022 nah itu bulan apa saja Bapak Ibu ternyata penggajian itu adalah PPK Guru tahun 2002 akan mulai bulan Oktober tahun 2022 dengan telah dialokasikan tiga bulan gaji nah Artinya, bagi bapak ibu yang lulus PPK di tahap 2 lulus PPK di tahun 2021, baik gelombang satu maupun gelombang dua, nanti bapak ibu hanya menerima gaji tiga bulan, yaitu bulan mulai bulan Oktober, kemudian November dan Desember tahun 2022. Nah, ini adalah alokasinya. Kemudian di tahun berikutnya, nanti bapak ibu di tahun 2023, bapak ibu bisa menerima gaji penuh mulai Januari sampai Desember tahun 2023. Kemudian beserta tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ketiga belasan. Nah, menurut Iwan alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam tahun 2001 dan 2022. Untuk PPK Guru merupakan dana yang telah ditentukan Jadi dananya sudah ditentukan Bapak Ibu Jadi anggaran gaji PPK Guru yang ada di dalam tahun 2021 maupun 2022 Tidak bisa digunakan untuk belanja lainnya pungkas Iwan Sahril Nah jadi dari keterangan ini Bapak Ibu dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang mendapatkan tunjangan atau yang mendapatkan gaji mulai Januari sampai Desember ini adalah bagi Bapak Ibu yang lulus PPK di tahap pertama Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu yang lulus di tahap kedua atau yang lulus PPK tahun 2021 baik gelombang 1 maupun gelombang 2 itu nanti Bapak Ibu akan menerima gaji 3 bulan Tiga bulan gaji mulai dari Oktober, November Dan Desember Tahun 2022 Nah begitu Bapak Ibu Informasi yang dapat kami rangkum Dari info Semarang Raya Semoga bermanfaat Buat Bapak Ibu Sekian informasi dari kami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh